Kabar kurang sedap tengah menghampiri pasangan artis Anang Hermansyah dan Ashanti. Mereka dituding menelantarkan anak angkat mereka, Muhammad Putra, karena memutus biaya pendidikan di sebuah pesantren di Bogor, Jawa Barat. Hal ini diungkap oleh Abdul Hamin Jauzi dari LBH Keadilan. Dia lantas menduga Ashanti telah melakukan pembohongan publik karena pernah berjanji akan Menyekolahkan putra hingga jenjang kuliah, janji Ashanti pernah ditayangkan di konten YouTube, bukan cuma soal biaya sekolah. Ibu sambung Aurel Hermansyah itu juga dianggap berbohong mengenai hadiah ponsel untuk putra. Putra ini pernah dijanjikan sudah diberikan handphone, malah bisa dilihat konten YouTube bahwa putra ini diberikan HP sebelum pesantren. Kata Abdul saat jumpa pers di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu, tanggal 6 Februari tahun 2021. Menurut Abdul, ponsel tersebut memang sempat diterima putra. Tapi lantaran ada aturan dari pesantren, ponsel diambil lagi oleh Ashanti. Persoalannya, sampai sekarang putra tak lagi memegang ponsel tersebut meski sistem belajar dilakukan secara daring. Saya sudah minta penjelasan dari pihak Ashanti. Melalui Pak Tony, menyampaikan bahwa akan konfirmasi ke bagian lapangan. Tapi per hari ini juga tidak ada jawaban dan menurut kami itu adalah hal yang serius, ujar Abdul. Dari sini, Abdul mewakili putra merasa dibohongi. Kata dia patut diduga bahwa Ashanti telah menyebarkan kebohongan lewat konten Youtube. Jadi kami menduga konten-konten mengandung kebohongan. Kami merasa dibohongi dengan konten Putra diberikan HP tapi tidak diberikan, kata Abdul. itu dengan Abdul, hingga berita ini disusun belum ada klarifikasi dari Ashanti maupun Anang. Muhammad Putra merupakan bocah yang sempat viral di media sosial karena berjualan celok sambil bersekolah untuk hidupi keluarganya. Iba melihatnya, Ashanti berjanji menyekolahkan Putra hingga ke jenjang kuliah.